Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita ke kabar pertama para sahabat ya Sebelumnya kita mendapatkan kabar bahagia dari Bunda Inul Yang mana tentunya Bunda Inul semalam memberikan kabar bahagia buat kita semua lewat caption yang dituliskan para sahabat ya Dalam pusingan bersama Lesly dan Bilar tentunya Bunda Inul Menuliskan sebuah kalimat caption selamat menempuh hidup baru Anak Wedo Lesti Kejora masih kurang beberapa bulan lagi Tapi bunda doain sehat langgeng dan bahagia sing rukun sing aku rizki Bilar Tentunya banyak sekali menuai banyak komentar Mas sahabat ya salah satunya di sini dari akun Fitri Karlina. Disitu mengatakan dalam kolom komentar amin Ya Rabbal Alamin bahagia selalu kesayangan Wow Luar biasa banget persahabat ya Dukungan dari sahabat Lesti Bilar tentunya Selalu banyak yang mensupport dan mendukung buat hubungan mereka persahabat ya Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai hari H nanti Amin ya alamin Selanjutnya juga persahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial dari Ustadz Sugi Al-Bugur ya Kita lihat di akun pribadinya Suki Albuguri atau Abah kita nih persahabat, ya mengunggah sebuah postingan foto bareng si cantik dari Lesti. Ini momen di acara Aksi Asia 2021 kemenangan. Persahabat, ya memakai gaun merah yang sangat luar biasa cantiknya, membuat kita semakin bangga persahabat yang melihat idola kesayangan kita. Terus juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan: Final Aksi Asia 2021, Insya Allah berkah Lesti Gusti diga kita lihat keselisihan selanjutnya persahabat ya terlihat sangat bahagia dan cantik banget nih idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan amin ya robbal alamin banyak sekali komentar dan tanggapan juga persahabat ya dari para fans salah satunya di sini dari akun instagram Nur Aini Anto Al Azhar, Alice, mengatakan dalam kolom komentar: "Sehat terus, Abah Dede, dan kru semuanya. Insyaallah, semoga kita bisa jumpa tahun depan kembali." Amin, amin. Itulah tentunya komentar yang sangat positif dari para fans yang selalu mensupport dan mendukung buat Leslar Pasabat. Ya, mudah-mudahan selalu banyak orang yang baik, selalu mendukung, dan tentunya mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya juga persahabat kita lihat ada unggahan juga dari Kak Dewi Persik ya Kita lihat juga di akun Instagram pribadinya Kak Dewi mengunggah sebuah postingan bersama Rizky Bilar, idola kita dan Abi Ramsia Tentunya semangat banget nih semalam mereka bertugas bekerja untuk mengumpulkan pundi-pundi persahabat -pundi, ya. Apalagi adalah kita ini tentunya mengumpulkan untuk modal nikah bersama Lesti persahabat ya semakin terlihat sangat ganteng dan auranya selalu terpancar pas yang mudah-mudahan secepatnya Lesti dan Rizky Bilar bisa melangsungkan acara pernikahan tentu sudah dijelaskan oleh Bunda ini tadi persahabatnya yang mana tinggal nunggu beberapa bulan lagi kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya persahabat kita mendapatkan kabar spesial bahagia juga Kita lihat sebuah percakapan komentar dari Lesti dan Kak Dewi Persik Persahabat ya kita lihat aja nih tentunya Kak Dewi um, mengatakan persahabat ya At Lesti Kejora di teknamannya namanya Dede, Ibu Pilar, apa Ibu Rizky? Langsung dijawab oleh Dede Lesti persahabat ya Ibu Rizki yang ada bilarnya Mam. Wkwkwk, sudah jelas persahabat ya. Tentunya ini dipertegas bahwa calon Lesti Kejora adalah Rizki yang ada bilarnya, udah real. Kita tinggal menunggu kabar bahagia dan kabar baik dari Lesti dan Bilar. Mudah-mudahan tentunya secepatnya kita mendapatkan tanggal dan bulan pernikahan idola kesayangan kita prosobat ya. Kita doakan kita support, kita dukung buat Lesti dan Rizky Bilar, dan selanjutnya juga Persahabat Bang Imin akan menginfokan kembali: "Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa! Malam hari ini akan hadir acara di Indosiar, yakni konser Semarak Indosiar. Malam takbiran bersahabat, ya, yang akan tayang jam setengah 9 malam, hanya di Indosiar dan acua TV nih. Wow, tentunya tak lain akan..." dihadirkan idola kita Lesti kejora dalam acara tersebut persahabat ya malam takbirannya kita di rumah saja sambil melihat penampilan Lesti kejora ya persahabat ya pastinya bakal banget apalagi tentunya banyak sekali pengisi acara top persahabat ya mudah-mudahan kita disuguhkan tentunya penampilan yang sangat luar biasa dari idola kesayangan kita Info ini kita langsung dapatkan dari Bu Harsiwi Ahmad sahabat ya. Ini tentunya menginfokan kepada kita semua para fans khususnya Lesla lovers jangan sampai ketinggalan menyaksikan konser semarak Indosiar Malam Takbiran di Indosiar malam hari ini. Tentunya akan dibintangi oleh Dede Les Kejora ya. Mudah-mudahan ada kejutan persahabatnya Rizky Billar juga bisa menghadiri dan tampil di acara Semarak Indonesia malam takbiran nanti malam sahabat ya tentunya tunggu saja kabar dan info terbarunya. Jangan sampai ketinggalan info selanjutnya soal eski dan rizki bila para sahabat ya tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Minucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.